Oke okay, pisang, anggur kali 3 manggis kali dua, kali 10 enam ribu kali lima belas oke okay, 135.000 tiga dua putaran terakhir oke okay, apelnya pecah empat pisang oke okay, semangka manggis jelly ijo kali kalinya tambah lagi dong nah kali gocap konek mampus auto WD kita guys ya jebret 1,3 koma tuh oke okay, mintanya satu juta dapat 1,3 lebih cok mampus Mampus. Oke, okay. kita WD juga ya dengan menggunakan tiga. Hai hai hai Halo guys, jumpa lagi ya seperti biasa bersama saya lagi di sini bermain di Sweet Bonanza biasa nih guys ya. Nah, di sini aku bawa dana kenakalan itu 100 lebih 1 ribu ya. Lebih 101 lah ya. Hitungannya 100 ribu lah guys ya. Oke, okay. pertama kali ya di sini kita spin manual dulu sebanyak tiga kali di bettingan 200. Nah, di sini langsung aku naikkan betnya tiga 3.000. Di sini aku coba tarik ke turbo spin sebanyak 20 kali guys ya. 20 putaran nih 20 putaran kita coba di sini kita cek ombak di awal-awal B3000 langsung ya guys ya semoga di sini kita dikasih free spin ya <tuh> oke okay, di sini aman di biasa lah guys ya ya di luar kita mah nggak bisa berharap dapat kalian kita cuma bisa berharap di dapat turun itu lo 4 dia ya, bisa free spin kita pemburu free spin ya kalau emang nggak dapat mentok-mentoknya kita buy spin nantinya kalau ya cukup Oke, okay, dan seperti biasa di sini yang baru bergabung di sini, makasih banyak guys ya. Jangan lupa dibantu like, komen, sharenya dan juga yang belum subscribe, eh, subscribe dulu channel ini, nyalakan juga notifikasi loncengnya guys ya. Nah. <tuh> dan untuk yang udah selalu hadir di sini, makasih banyak guys ya. Tanpa kalian kita bukan apa-apa. Support kalian dengan bantuan like, komen, share Kali itu makasih banyak. Itu udah banget, banget. itu udah banget banget -bang, bantu banget ya buat kita semangat. Oke, okay, di sini tambahin lagi 10 putaran tapi di mode quick ya. 3, 20, 10 guys ya. Oke di sini lollipop dua 2 dan ongol. Di sini saldo tinggal 555.000 ya guys ya. Oke kuningnya pecah, pisang ya guys ya. Oke, apel pecah. Connect lagi. Oke, 2, 1. Oke, habis kelar guys ya. 10 spin juga nggak mau dapat di sini free spin. Tambahin lagi di sini kita ke 50 turbo spin ya. 50 turbo spin kita coba di sini bakalan dapat di dibetingan 3000, saldo dua tipis juga guys ya 36000 tapi di sini kita santai bae ya. Karena ini kita menggunakan dana kenakalan jadi kalau memang ada rungkar-rungkar aja. Cuman kalau dapat ya mantep banget coy. Oke, okay, di sini lolipop 2 masih belum connect. <coughs> 40 putaran lagi guys ya. 40 putaran lagi di sini. Oke, okay, cakep. Uh, apel jeli ijonya connect, pisang juga connect. Oke, okay, mongki, manggis. Oke. Okay. 37 putaran lagi di sini Nah akhirnya kita dikasih ya Akhirnya kita dikasih free spin gratisan Semoga hasilnya bagus Lihat ya guys ya Saldo tinggal 7 ribu cok Berapa kali putar lagi Kelar kita guys ya kalau nggak dapet Oke di sini kita putar pertama nggak dapet Kedua juga nggak dapet Ketiga kita lihat nggak dapet juga keempat Nggak dapet juga Kelimanya Nah baru pecah pisang Jelly biru Candy biru ya Oke nambahin spin di sini Nantap Ditambah free spin di sini, oke okay, kali lima, tiga puluh oke nambah lagi di sini, mau putaran lagi, semoga isinya bagus, yang lima putaran tambahan ya, semoga di isinya enggak cuma isi doang, oke okay, ada dua, oke okay, ini pisang konek, alah pisang doang cok enam ratus, tapi enggak apa-apa lah ya, seribu dua ratus, empat puluh nah, semongki kali 10 dari tiga, cakep, uh, pisangnya kurang satu, 1200 dua ratus kali tiga belas, 15.000 lima ya. Oke okay, manggisnya pecah kali tiga, wah pecahnya nggak mau lebih dari satu kali, coy sekali sekali doang. Hmm nanggung pisangnya. Oke okay, kali dua lima anggur dong. Oke okay, anggur bagus. Apel, aduh apelnya kurang satu. Padahal udah kali dua puluh tujuh loh. Di sini kita belum dapat nice ya. Oke okay, manggis kali dua puluh lima lagi. Nice anggur. Oke okay, semoga jelly jeli biru. Nah lu uh, jeli ungunya kurang satu. Lumayan ya. Nah, di sini kita dapat sempak zona langsung guys ya 192.000, mantap. Oke, tinggal ini last spin. Oke, lumayan guys ya. Tinggal kita dapat di sini free spin, hasilnya 302 ya. Nah, di sini saldo naik ke 313.000. Di sini kita masih lanjutin putaran demi putarannya ya. Oke, lope pecah pecah 60.000, cok. nah yang satu lagi dapat yuk. oke. Okay. Dikasih free spin lagi di sini kita ya. Dikasih free spin lagi di sini cakep. Dikasih free spin lagi sini kita ya Oke mantap 9 spin yuk Langsung ya baru berapa putaran Selang dapat free spin kita dapat lagi free spin Lumayan Semoga di sini hasilnya ada Oke anggurnya pecah Pisang Semongki Kali-kalinya mandurun, Wah lah kali-kalinya nggak ada Oke nggak mau Oke masih zonk cok apa apakah lebih dikit Oke jadi hijau 4800 Lope nya pecah mana perkaliannya nyai Alah kali enam doang, tapi nggak apa-apa, guys. Lumayan deh, enggak nggak. 172000 super B kita dapat di sini ya, mantap. Super B kita dapat di sini, dua putaran terakhir. Apakah di sini dikasih connect lagi, last pin? Ah, nggak connect kok. Nggak connect di sini guys ya. Oke, di sini kita masih ada beberapa putaran lagi di sini ya, tiga putaran lagi ya, kurang lebih. Di sini kita lanjutin lagi, saldo nol naik juga, jadi 500-an ribu nih ya. Lumayan ya, dari modal kita 101, di sini udah up 500 ribu ya. Di sini kita masih lanjutin. Putarannya ya sisa putaran auto spin dari yang 50 turbo tadi ya <tuh> Dan seperti biasa ya guys ya di, Seperti biasa di sini aku bahasanya nggak ketinggalan terus Di sini cuma sekedar hiburan semata Jadi kalau ingin bermain atau mau deposit Itu cukup pakai dana kenakalan ya guys ya Jangan pakai dana pribadi ya guys ya Ingat ini cuma pelepas untuk jangan dijadi mata pencarian guys ya Oke okay. Di sini comeback lagi kita ke game Tinggal 10 putaran terakhir saldo tinggal 500 ribu Ayo dong, kasih dong, free dong. Oke, okay, jeli hijaunya pecah. Manggis. Anggur tuh jeli biru kurang satu. Okay, Oke, semongki jeli biru. Wah, Apel jelly jeli biru. Wah, setagak jeli biru. Nah, itu dia keluar juga jeli birunya ya. Minta jeli biru unggur yang kena ya kan? Tapi nggak apa-apa ya, Lumayan main. ya anggur lebih ya. Cepat yang ada yang connect, mantap banget. Di sini saldo masih 500.000 nih kan 500.000 100.000 80 480 guys ya. Oke okay lah kita bayin 480 ya. Kita coba all lah, kita all in aja. Ya. Kita all in untuk semesta nih guys ya. Kita all in, kita buy di sini langsung tanpa tanpa gentar kita di sini ya. Semoga bisa profit. <tuh> kita para 480 nih. Dapat-dapat sejuta lumayan nih guys ya. Kalau dapat guys ya. Semoga bubuhannya bagus. Oke, okay, belum ada perkalian yang nongol, belum ada mantap-mantap pecahnya di sini. Sabar baik guys ya. Masih ada 5 putaran terakhir. Oke, okay, semangka Hmm. sentak juga gak mau oke okay, pisang aduh kali 5 doang 3 spin lagi mampus cok. nombok kita cok oke okay, pisang anggur kali 3 manggis kali 2 kali 10 6.900 kali 15 104 oke okay, 135.000 2 putaran terakhir oke okay, apelnya pecah 4.800 pisang Oke okay, semangka manggis, Jelly ijo kali-kalinya tambah lagi dong. Nah, kali gocap connect, mampus auto WD kita guys ya. Jebret 1,3 enggak tuh. Oke, okay, mintanya 1 juta dapat 1,3 lebih cok mampus. Mampus. Oke, okay, kita WD juga ya dengan menggunakan tiga, pola yang tiga kali malu di awal. 20, 10, 50 by spin ya guys ya. Oke, okay, di sini kelar. Nah, di sini udah kelar guys ya. Di sini udah kelar, di sini aku tambahin lagi ya. Bakal aku tambahin lagi lah ya 10 putaran terakhir guys ya sepuluh putaran terakhir di bed yang paling kecil pokoknya makasih banyak yang udah hadir di sini thank you guys ya yang udah ngebantu like dan berbagi share semoga kalian profit juga ya menggunakan pola dari saya ini kita bakalan jumpa lagi di next video seperti biasa salam sesosial dan bye bye thank you guys ya